Jalan yang kau tempuh Lewat dirintang Untuk aku anakku, Ibuku sayang Masih terus berjalan Walau tapak kaki Penuh darah, penuh nanah Seperti udara Kasih yang kau Terima uh -huh. Menangis di pangkuanmu Sampai aku tertidur Bagai masa Lalu doa-doa Baru risiku Terus berjalan.